Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Journey of Al. -El. Bersama saya Al. Kali ini saya akan memantau hasil dari penyemprotan sebelumnya yaitu penyemprotan herbisida. Top shoot ya. Herbisida top shoot yang sebelumnya uh, ada di channel YouTube saya di konten sebelumnya. Mengenai pengaplikasian herbisida, jadi eh, setelah lima hari penyemprotan, oh, eh, dapat dilihat ya, rekan-rekan, itu eh, mulai mati gulmanya ya. Eh, coba kita lihat ke lebih dekat. kita lihat lebih dekat nah ini adalah gulma yang kemarin telah kita semprot menggunakan top shot jadi untuk padinya tetap aman tetapi gulma mati ya, saya coba ambil gini ya, jadi padinya aman. Gulmanya mati nih. Jadi manjur ya guys, petani-petani padi sekalian, manjur penggunaan top shoot ini jadi kita dalam proses budidaya ini tidak perlu matunya atau sanitasi karena dengan penyemprotan menggunakan top shoot ini maka bisa membantu kita mengurangi biaya operasional ya. jadi mungkin untuk rekan-rekan sekalian yang suka dengan konten ini dengan apa yang telah saya coba ya bisa di Aplikasikan di rumah ya, di sawah petani masing-masing. Oke, okay, itu pembuktian penggunaan top Nantikan konten-konten berikutnya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa memberikan ya, sharing-sharing ilmu tentang pertanian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.